Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayang kita semua Channel Indonesia Kamera Oke okay, kembali lagi bersama saya Aisyah Di sini saya akan membawakan materi tentang Lensa wide angle dan lensa telezoom zoom Kenali sebelum kalian membeli Oke okay. Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe video ini Dan like video ini kalau kalian suka Kalau kalian gak suka skip aja Jangan lupa kalian um, komen di kolom komentar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 Oke, okay, dan coba wide angle di sini focal nya 11 16 ya. Dia Diaframanya sudah 2,8. Terus di sini kekurangannya dia nggak ada um, kayak semacam tombol, bukan tombol ya, kayak geseran autofocus sama manual focus yang biasanya dipakai di lensa fix atau lensa standar biasanya. Di sini untuk mengganti autofocus ke manual focus tinggal kalian geser ke atas ke arah lensanya nanti bisa berubah ke autofocus ke manual fokus. kalau di atasnya tulisan AF itu sudah autofocus ya terus kalau misalkan ke bawah ini, itu sudah manual fokus. terus yang ring yang di bawah ini ini ring untuk zoom ring untuk zoomnya ya oke sudah kelihatan jadi ring yang bawah ini ring untuk zoom ya, kalau ring yang atas ini un, ini untuk autofocus dan manual fokus Kalau kita geser ke atas gini, ini sudah autofocus ya, tapi kalau kita geser ke bawah ini, ini sudah manual fokus Oke okay, untuk lensa di sini ada um, semacam tombol yang bisa digeser Oke. Okay. Di sini ada semacam tombol. Di sini ada autofocus dan manual fokus. Kemudian di sini ada tulisannya stabilizer, stabilizer on atau off. Kalau misalkan kita on kan, maka akan berpengaruh juga di gambar kalian. Jadi kalau kalian kalian gerak gini pun masih tetap bisa stabil karena ada IS-nya, IS STM-nya IS, STM ya. Terus di sini ada AF dan MF. AFMF ini Untuk autofocus dan manual fokus. Jadi ISSTM ini Sudah jadi lensa tele Zoom Canon 55 ini Sudah dilengkapi image stabilization Stepper motor Biasanya Fotografer menyebut itu stepper motor ya Jadi stepper motor itu Berfungsi untuk meredam Kebisingan waktu kalian Mengambil video dengan lensa ini Jadi kalian gak terlalu bising juga Bisa meredam juga Oke okay, sekian dari materi kali ini Semoga bisa membantu kalian Semoga bisa menambah wawasan kalian Untuk tipe lensa selanjutnya Kalian bisa tungguin video kita selanjutnya ya Dan buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan Bisa komen di kolom komentar Kami tunggu Jangan sungkan-sungkan, kalian tanya aja, nanti kita akan menjawab sebisanya kita Dan kita akan memberikan penjelasan yang bisa membuat kalian, yang bisa mudah kalian pahami Oke, okay, rangkuman dari materi kali ini Penjelasan IS, IS kebanyakan dari Image Stabilization Kemudian STM, biasa, -biasa disebut dengan Stepper Motor stepper motor itu fungsinya untuk meredam kebisingan waktu kalian mengambil video IS fungsinya untuk um, menjaga kestabilan gambar kalian waktu goyang jadi tetap stabil meskipun kalian tuh kayak gemeter gitu terus wide angle itu vokal lensnya di kalau vokal lensnya di bawah 50 itu termasuk white angle karena wide angle itu yang dimaksud semakin dekat jarak kita, semakin luas pandangan kita Semakin dekat jarak lensa ke objek, semakin luas dan semakin kecil objek itu Kalau tele, semakin jauh jarak kita, maka semakin jauh jarak kita, kita bisa e, mengambil gambar objek itu dengan jelas Seperti itu ya, meskipun jaraknya jauh Oke okay, terima kasih buat sudah menonton Semoga video ini Bermanfaat dan bisa membantu Kalian dan bisa menambah wawasan juga Mohon maaf jika ada Kesalahan bisa dibenering di kolom Komentar ya karena Saya sebagai manusia juga banyak Salahnya juga Terima kasih buat yang sudah menonton Terima kasih buat yang sudah subscribe Terima kasih buat yang sudah komen Jangan lupa Video ini kalau kalian suka dan dukung kita agar bisa mendapat support untuk terus bikin konten. Oke, okay, saya Aisyah, pamit undur diri, terima kasih banyak, mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan. Salam sahabat fotografi-videografi Indonesia kamera, salam saudara.